Halo, sobat muda bersama Sang Katuri channel menyajikan info dunia militer. Tni Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat atau US Army menggelar latihan gabungan Garuda Shield ke-15 tahun 2021. Latihan bersama ini berlangsung di tiga lokasi berbeda, yakni daerah latihan Rahlat Batu Raja, Makalusung, dan Amborawak. Mengutip dari keterangan tertulis, total ada sebanyak 2.161 prajurit TNI AD dan 1.547 tentara Amerika Serikat yang ikut dalam Latma Garuda Silk ini. Selain itu, Latma ini disebut sebagai yang terbesar sepanjang sejarah kerja sama militer RI dan AS selama ini. Sebagai catatan, kegiatan latihan bersama Garuda Shield pertama kali dilakukan di Bandung, Jawa Barat, pada 2009. Kemudian, pada perbincangan bilateral via telepon antara Menhan RI Prabowo Subianto dan Menhan Lioit Austin III pada akhir Mei lalu pun membicarakan perihal Garuda Shield yang digelar bulan ini. Menhan Austin menegaskan pentingnya pengembangan lebih lanjut hubungan pertahanan bilateral kedua negara serta menyoroti latihan utama antar Angkatan Darat, Garuda Shield yang dijadwalkan pada bulan Agustus, kata juru bicara Departemen Pertahanan AS atau Pentagon, John Kirby, dalam keterangannya pada tanggal 1 April. Sebagai perlu membangun interoperabilitas yang lebih besar antara Angkatan Bersenjata AS dan Indonesia, lanjut dia. Garuda Silk untuk mendapat teman baru dan menjalin hubungan pertemanan dengan negara lain. Bagus, itu namanya kita berani dan punya niat baik untuk membuka percakapan dan menjadi teman. Jangan lupa bertukar nomor handphone agar bisa terus menjalin komunikasi dengan mereka," ujar Jenderal. Jenderal Andika Perkasa juga merasa senang dapat bertemu dengan para personel US Army, sehingga memberikan pengalaman baru bagi personel TNI AD. Wes, go in come here. Get got off right there. All right, all right. So what I, want, I want, the fucking guns over here, and then I want your squad to fucking maneuver on what you're yeah. going to show you, sure you guys. All fours right fucking there. Get them up there. We're going to flank maneuver from West to each. All right? So I'm thinking like three to minutes is correct. They're directly ahead, all right? Yes, radio. Radio. they don't walking yes. room to getting up, they're later urgent. You can go with them. Yep. I need comps here for shit All right? Okay. All yeah, Give me the guns! Get your fucking fucking guns. helmet. go, sir. What? First gun on me! Guns over here. Hold up here. Guns over here. Guns Give me a rifleman from second squad Bravo team. Guys, let's go. Right here, behind him. Behind him. Get you in. Get up there. Don't Program Garuda Sil tahun 2021 antara TNI AD dan Angkatan Darat Amerika Serikat tidak hanya menjadi sarana latihan tempur saja, tetapi juga sebagai ajang kerjasama Kehumasan Dinas Penerangan TNI AD dengan Dinas Hubungan Masyarakat Angkatan Darat Amerika Serikat, Public Affairs Office US Army, PAO, Jenderal TNI Andika Perkasa, telah berpesan kepada prajurit yang terlibat latihan bersama program Garuda Shield 2021 agar menjadikan kesempatan itu sebagai ajang menjalin persahabatan dan hubungan baik antara prajurit TNI AD dengan tentara Amerika Serikat. Ia mengatakan banyak hal yang akan didapat oleh prajurit dalam kegiatan Garuda Shield 2021 itu, jadikan prajurit TNI AD seperti saudara kalian, karena saya ingin mereka mengenal kalian lebih dekat dengan berinteraksi sehingga berteman dengan baik dan membangun hubungan karena itulah hal terpenting yang saya ingin mereka dapatkan dari latihan ini ujar dia Latma Garuda Sil ke-15 ini berbeda dengan yang sebelumnya. Karena dilaksanakan di tiga daerah berbeda dan dilakukan secara paralel, kata jenderal dalam sambutan tertulis yang dibacakan Irjenat. Latma Garuda Shield 15 ini sudah dirasakan manfaatnya dalam meningkatkan kapasitas, kemampuan, dan profesionalisme militer prajurit selain juga hubungan antar prajurit sebagai pribadi. Penutupan ini juga ditandai dengan pelepasan tanda latihan di lengan kanan dan penyerahan piagam kepada perwakilan TNI AD dan US Army oleh Irjenat Legend TNI Beni Susianto dan Kapten David Moets.